Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar. Yuk, kita putar spinnya. Gajah atau elephant? Teman-teman, kali ini kita akan membahas gajah. Gajah adalah hewan darat terbesar yang tergolong sebagai mamalia. Hewan ini hidup dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh betina yang berumur senior. Sementara kebanyakan jantan muda hidup dalam kawanan yang terpisah dari para betina senior. Mamalia berukuran besar itu bisa hidup sampai umur 80 tahun atau lebih di penangkaran. Tetapi hanya bisa hidup sampai usia 60 tahun di alam liar. Gajah kerap ditemukan di savana, padang rumput, dan hutan Akan tetapi mereka mampu menguasai berbagai jenis habitat lain Seperti gurun, rawa, bahkan dataran tinggi di daerah tropis dan subtropis di Afrika dan Asia Hewan ini bermigrasi secara musiman Bergantung pada ketersediaan makanan dan air Ingatan atau memori merupakan hal yang penting dalam hal ini mereka mampu, teman-teman, mengingat lokasi pasokan air di sepanjang rute yang dilewati. Gajah memiliki ciri belalai panjang, kaki kolumnar, kepala besar, dan telinga lebar yang datar. Belalai gajah adalah perpanjangan dari bibir atas dan hidungnya yang berfungsi untuk bernapas, minum, dan makan. Ujung belalai gajah memiliki tonjolan berbentuk seperti lipatan yang bisa melakukan berbagai fungsi halus. Misalnya, mengambil koin di permukaan yang rata, atau memecah kacang tanah lalu meniup kulitnya dan memasukkan bijinya ke dalam mulut. Gajah Afrika sendiri mempunyai tinggi sekitar 3 meter dan bobotnya sampai 9 ton. Sementara gajah Asia memiliki tinggi sampai 3,5 meter dan bobotnya sekitar 5,500 kg. Gajah secara ekologi bermanfaat untuk hewan lain. Saat mereka memakan ujung atau pucuk tumbuhan, maka ranting pepohonan akan patah. Dengan itu, mereka mengubah hutan menjadi sabana, lalu mengubah sabana menjadi padang rumput, sehingga keberadaan mereka penting bagi keseimbangan hutan. Saat musim kemarau, mereka menggunakan taringnya untuk menjangkau sumber air bawah tanah. Lubang ini kemudian menjadi sumber pasokan air bagi kawanannya maupun binatang lainnya. Selain itu, gajah membuat jalur setapak yang bisa digunakan hewan lain, atau bahkan manusia. Sebagian dari jalan yang mereka buka juga dapat menjadi jalan permanen. Oh ya teman-teman, kotoran gajah bermanfaat juga loh sebagai sumber makanan kumbang atau rayap. Bahkan untuk pupuk juga. Belakangan, kotoran gajah bermanfaat untuk bahan baku pembuatan kertas loh teman-teman. Oh ya, teman-teman tahu nggak? Ternyata ada hari peringatan gajah loh. Yaitu hari 12 Agustus merupakan peringatan Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day. Acara tahunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlangsungan hidup mamalia besar ini. Pasalnya dari tahun ke tahun keberlangsungan gajah di kawasan Asia dan Afrika terancam punah, teman-teman. Perburuan liar dan berkurangnya habitat membuat populasi gajah menurun, terutama gajah Afrika Bukan hanya spesies kunci bagi lingkungan, gajah juga memiliki beberapa fakta menarik loh teman-teman untuk diketahui Yang pertama, hewan darat dengan otak terbesar Gajah adalah hewan dengan otak paling besar dari semua hewan darat Diketahui hewan ini memiliki korteks cerebral dengan neuron sebanyak otak manusia. Korteks cerebral adalah lapisan jaringan saraf terluar yang mempunyai peranan dalam memori, perhatian, persepsi, pikiran, bahasa dan kesadaran. Itulah mengapa gajah memiliki ingatan luar biasa, bisa bekerja sama serta memiliki empati dan kesadaran diri yang mumpuni. Yang kedua tak bisa melompat. Mesti memiliki banyak kelebihan, ternyata memilai darah terbesar ini tidak bisa melompat loh, teman-teman. Kemungkinan gajah tidak bisa melompat karena bubut mereka yang sangat besar. Biasanya hewan-hewan yang bisa melompat memiliki pergelangan kaki fleksibel, serta otot betis yang sangat kuat. Gajah memiliki otot kaki bagian bawah sangat lemah dan pergelangan kaki yang tidak terlalu fleksibel sehingga membuatnya tak bisa melompat, seperti hewan lain, misalnya kanguru. Gajah biasanya berjalan dengan jarak yang jauh, tetapi jarang berlari. Gajah hanya akan berlari untuk jarak pendek, karena mereka memiliki daya tahan yang buruk untuk berlari. Selain itu, mamalia besar ini juga tidak bisa berlari pada kecepatan lebih dari 15 MPH, atau sekitar 24 km per jam. Ada anggapan keliru yang menyebutkan bahwa gajah minum menggunakan belalai. Padahal mereka menggunakan belalai untuk menyedot air. Kemudian air tersebut dituangkan ke dalam mulut. Adapun rata-rata seekor gajah bisa menghabiskan antara 140 hingga 230 liter air sehari. Yuk kita tonton video gajahnya.